Cek ha, ha? Cek, betul mu <tuk> sebut <tuk> bismillah Kamu nanya <tuk> <tuk> Yo, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK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 Ini kita berselang beberapa hari baru kita lanjut Sebab saya menunggu gitu Saya menunggu viewnya uh, di atas 40 gitu ya puluh ribu okay. Dan akhirnya hari ini sudah mencapai puluh ribu Jadi saya langsung membuat video ini cuy Dan yang menariknya adalah komentar kurang cuy Saya suka banget ya Apa yang benar-benar saya tak pahami kurang selalu menjawab itu cuy tentang pasal kucing itu, ya, barulah saya paham. Oh, astaga, ini maksudnya sebenarnya di video itu singkat aja. Sebenarnya ada lanjutan itu, sebenarnya pertanyaan gitu ya. Tapi dijawab oleh ustadz gitu ya. Jangan kita menyiksa kucing, kecuali kucing itu mencuri mesin basuh. Nah, itu bukan kucing lagi, tapi perampok gitu ya. Penyamun gitu ya, itu masuk banget di apa namanya di benak gua gitu ya. Oh, memang yang dikatakan ustadz itu benar gitu ya. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan kita mereaksi lagi cuy Part yang kedua ini sudah termaksud part yang kedua cuy Seperti biasa kita mengambil uh, video dari Farid Yusuf channel ya Koran bisa bantu follow ya Supaya uh, Abang Farid ini bisa membuat lagi video-video menarik seperti ini cuy Bukan cuman uh, ini cuy ya Kalau menurut saya ya Bukan cuman uh, video dari Ustadz Azhar Idrus aja gitu ya Ustadz-ustadz yang lain yang kelakar mungkin itu bisa juga gitu ya Mungkin bisa dibuatkan juga gitu cuy ya Ini saran saya pribadi sih cuy ya Supaya kontennya tuh banyak lagi gitu ya Maksudnya nggak uh, mati apa namanya nggak mati bahan gitu ya Bahannya masih ada gitu cuy Oke langsung aja kita tengok videonya Oke video pertama judulnya adalah Menantu was-was part 2 Oh ini lanjutan yang kemarin gitu cuy Oh iya benar yang dikatakan teman-teman kita ya kemarin ya Ada yang komentar ada part 2 nya gitu cuy Pukul 6 tuh keluar lagi Bunyi lagi dalang Ash-hadu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi nas. Maliki nas. Ila nah, tak jauh dah pula. Ayah mertua, nak mandi junub. Pukul 6.30 menantu dak keluar lagi. Lala ketuk weh. Bongok. Bongok. Bila nak selesai? Ayah pun nak mandi juga. Ayah junub. Bang. Bagaimana sih? Kita ulang satu kali lagi cuy ya Saya terlepas tadi Mungkin okay ini pembacaannya kali cuy ya Ok, cuba kita ulang lagi ya Pukul 6 tu tak keluar lagi Ayuh, Dia enggak mau keluar jalan. lagi cuy ya Dia lanjut lagi gitu, gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Quran <laughs> untuk <laughs> Rabbin Na' Maliki <memethi> Nas Ilan, haa, tak jauh dah pula Ayah mertua Nak mandi junum Pukul 6 setengah menantu tak keluar lagi Lala kita, wey Bongok. Itu <laughs> Bila anak selesai. Ayah pun nak mandi juga. Ayah junub. Bang. <laughs> Tunggu dulu nih. Ini ada maksud ayah, ayah junub. Maksudnya ayah mandi junub juga sebab itu kali junya atau gimana sih? Ini terlalu singkat sih. Atau cuman itu aja yang dimaksud? Oke, okay, next lah. Oke, okay, video yang kedua, Tok Imam siap main badminton. Ini <laughs> kok. Okay, langsung aja kita tengok je ya. Tok Imam main badminton je. Tok Imam tak aya akhir dah mak cik tua belakang tu atas dalam tabir tak rokok-rokok. <laughs> dah, kadang-kadang tu pelahang salam Pada ulama jelas sebut dalam kitab fiqah. Walaupun sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, salamnya kuat. Assalamualaikum okay. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah makmum tu dengar. Dah, slow. Astagfirullah. Mokcik bedah. Mokn lo. Mokn ngongin. Seperti mo itu. Tok Iman balik je. Memik mitung. Lawang Tok Bilal. Tok Bilal. Tok Siok lawang JKK. Pipong. Mokcik tadi tak malam ni. Tok tak dengar. Haa tak faham. Nyusof tak beritahu. Salam puhak nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelap. tak? Baru itu. Gekek ini tadi saya enggak terfikiran ya bahwa macik-macik itu belum balik gitu ya ternyata. Kita ulang dulu sih ya. Saya kurang menangkap itu sih ya kayak ada plot twist di akhir itu. Yo Imang tanya akhir dah macik tua belakang tu atas dalam tabik tak rokok-rokok. Dah, kadang-kadang tu pelaham salah padahal ulama jelas sebut dalam. Kalau ini tirainya terlalu tinggi mungkin ini, ini biasanya kan perempuan itu di belakang Biasanya itu lebih fokus ke mendengar gitu ya Karena terhalang oleh apa namanya benda yang ada di depan gitu Jadi biasanya fokus mendengar saja Nah kalau kecil sangat suara dari imamnya Ya biasa dia berdiri aja bilang kapan ini orang lanjutnya gitu ya Walaupun semayang zuho semayang Yeah. Salamnya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru la makmum tu dengar. Dah slow. Mochi lejah. Mok lok. Mok ngoh ni duk gitu. <laughs> tu Imam balik tu. Oh hidup. sudah balik ceritanya. Lawang kat tu bilik. Dok siok lawang je geng-geng <laughs> Makcik tadi tak pandang Kau tak dengar? Tak paham Nyusah lah ya Salam ku haknak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelas Tahu tak? Cuman kenapa harus larinya ke badminton Apa pipong gitu ya Mungkin terlalu terburu-buru kali aja ya Kok bisa sampai ketinggalan gitu ya Makcik-maciknya cuy Oke, next. Oke, video selanjutnya. Tenang, ribut jiwa. Maksudnya apa nih? Tenang, ya. Tenang, ribut jiwa. Oh, tenang, tapi jiwanya itu apa namanya? Ribut kali, cuy. Ya, ini saya mengartikan aja, cuy. Ya, saya bukan sok tahu. Tapi kalau di sini, kalau saya menerkah gitu ya, tenang, tapi jiwanya ribut gitu ya. Jadi hatinya tak tenang gitu ya. Kalau salah, tolong dimenarkan cuy ya. Langsung aja kita tengok. Tenang Ribu jiwa <laughs> Kirain ceramah cuy Ini ternyata ada. Oke okay, next Oke okay, video selanjutnya Hafalan hilang haf haf Hafalan hilang Udah benar ya? Hafalan hilang ya. Ini hafalannya yang tiba-tiba menghilang gitu cuy Oke okay, langsung kita tengok Imam dari Palestina Hafal Jus 30 juz Quran di... Oh, ini Ustadz Abdul Somad gitu ya jadi, Makanya karakternya agak beda gitu ya Nah ini bagus nih uh, Apa namanya, semua Ustadz bisa jadi gitu ya Konten-konten konten macam ini cuy Diundang di masjid Orang Palestina ini makanannya itu roti Oke okay. Tidak bisa dia makan lentong sayur, mencret Lentong <laughs> sayur <laughs> Akan masuklah dia ke toko roti ketika dia mau masuk toko roti, mau langkahkan kaki, tak jadi, mundur leh, leh itu bahasa Mesirnya limadzah, oh. kalau bahasa kita wah. Oh, kenapa kamu tak masuk ke dalam <tari> kata dia, aku takut hapalanku hilang menengok lutut-lutut profesi. <tari> biarlah tak sarapan pagi, asal hafalan jangan hilang. masuk dia lagi ke mobil datang ustaz Somad masuk aja ke dalam <tari> Ambil roti ambil bayar dan ah, nanya, Ustaz nggak takut hafalannya hilang udah lama hilang udah <laughs> <laughs> lama hilang ya <laughs> terlalu takut sih kayaknya ya maksud maksudnya ini ya biarlah tak sarapan pagi asal hafalan dengan <t -tiri> Masuk dia lagi ke mobil Datang Ustadz Somad, masuk aja ke dalam Masuk Ambil roti, ambil bayar udah maaf nanya, Ustadz nggak takut hafalannya hilang? Dah lama Ternyata <tuk> dah lama hilang ya? <tuk> Oke, okay, next Oke, okay, video selanjutnya cuy Tapi di sini nggak ada judulnya lagi cuy ya Kita tengok aja cuy ya speaker siapa yang kebawa tuh? ...speaker dekat kelab malam tadi, Papa. Uh, Apa ini? Ini speaker? Ah, uh, next week. Ah, uh, Suhantar. Duduk sini, Maaf Sul. Uh, maafkan, Sul. Maafkan, Sul, Papa. Asal balik, mabuk. Asal balik, mabuk. Uh, Besok, Papa nak kau keluar, mabuk. Balik, tak mabuk. <laughs> ini kaya, kaya ini saya pernah dengar dialog ini. Kayaknya bukan kumpulan Josan kah? Hah? Josan kah? Kalau memang salah tolong dimenarkan cuy Karena setahu saya dialog-dialog seperti ini tuh Punyanya Josan, ya itu karakter dari Josan gitu ya Duduk, so, duduk, duduk Hai Bapak dulu, Bapak habis duit banyak, antar kau ke Universitas Al-Azhar <laughs> eh, Ini yang berkumis ini Johan dan yang jadi anak itu, season, kalau nggak salah, oke, oke, okay, okay. ini kok bisa? uh campur-campur ternyata di sini, cuy. Nggak semuanya ustadz ashar idrus, gitu ya? Judul video selanjutnya: cara panggil bini ustadz ashar idrus, cuy. Ya, ini cara panggil bini, cuy. Orang dengar, baik-baik ini. ...untuk guru hamba pergi rumah dia... ...jadi dia nak suruhlah bini dia mari... ...daripada dalam rumah nak buat air nak. Tahu tak dia buatkan ni? Eh? Dia katak dua kali je. Eh? Gitu lah. Eh? Dua kali je. Tak nak dia. Bunyi berlari. Ya. Ada arah tetamu buat air dulu. Bini kita cik buat ni. Rutuk meja. <tuk> Bang. Tangan masuk si dalam meja. Tak tahu seming terus tangan. Tak. Major tu roti. Mari yok. Ya. Dak. Dah la panggil dak mari. Wow wow wi wi. Lah, dak mari. Tak na, nak nak tengok dah nak teh tua tu. Tak ye. Nontonlah pula biji. Ah, oh, tidak apalah maaf lah dia. <laughs> eh, oh, ini perbandingan gitu ya antara bini <laughs> bini yang penurut ada kodenya masing-masing dengan yang memang enggak Gak pekah gitu ya atau gimana sih maksudnya? Kita ulang dulu sih <laughs> Yang satu tu nurut gitu ya Untuk gua amba Amba pergi rumah dia Jadi dia nak suruh Bini dia mari Daripada dalam rumah Nak buat air Cuman ketok Tahu tak dia buat kan ni Dia ketok dua kali ya Gitu lah Dua kali ya hmm. Entahlah tak lata. Bunyi berlari Ya yeah. <laughs> yeah. Ada arah tetamu Buat air tu ini kita cecah buat gini. Runtuh meja. Bang, tangan masuk psi. Dah bang da, gitu. Salah. Semen terus tangan. Meja pecah betul. Mari ah. Dak, dah la panggil tak mari. Wow wow wi wi. Dak, dak mari. Nak nak nak nak tengok. Dia nonton filem la pula di dunia. Aduh. Tu, aduh. Tak Ah, oh, tidak boleh makhluk lagi gitu. ni. Nah. Okay, okay. Yang ini saya faham cuy. Menarik, menarik ya. Lebih kelakar ini sih ya, kalau dia buatkan cuy. Cerita seperti ini cuy. Okay, video selanjutnya. Sol, sol, Shamsul Yusof, Joseph Raja Lawa. Ah, iya kan? Saya bilang apa tadi cuy? Ini Joseph Raja Lawa cuy. Sol, sol, Shamsul Yus Yusof. Ini parodi gitu ya? Parodi Shamsul Yusof. Nampaknya. Sol, sol. Ini lanjutan yang tadi kan? Oke langsung aja kita tengok cuy Papa Su ngantur nih Papa Su nak tidur Papa Hari <laughs> ini Papa dodokkan Su so. <laughs> Papa lagu baru untuk Su so. Papa lagu apa Papa? Lagu tidur Su? So. Lagu macam mana? Uh, su? So? Ya Papa? Sule sole and sole, sole, sole, sole. Itu cerita sedikit ya tentang pelawak yang ada di Malaysia Cik Jujur aja ya Salah satu uh, kumpulan yang memang setia Menurut saya itu ya ini Josan ini Cik Sebab mereka itu apa ya Selalu memunculkan lawak-lawak yang memang kemistrinya mereka tuh selalu dapat gitu ya Memang sudah sejiwa gitu ya Dan mereka menjaga nama baik Josan Nama, nama Josan itu Cik Kumpulan Josan itu Cik saya nggak tahu tiba-tiba aja di di Malaysia kemarin saya tengok di berita ada yang panas gitu ya favorit saya dua-duanya ya kumpulan favorit saya ya kurang pasti tahu sendiri lah cuy ya lagi panas-panasnya dan aduh itu yang membuat saya nggak terlalu semangat buat reaksi videonya sebab kita buat reaksi videonya nanti, banyak komentar yang masuk tentang inilah, dan inilah mendukung, inilah pendukung Itulah, padahal niat saya itu, saya menyukai dua-duanya, cuy. Saya malah ingin mereka bersatu lagi, gitu ya, antara si A dengan si B, kembali lagi di apa kumpulan yang sama, gitu ya. Kumpulan itulah yang membuat mereka itu jadi besar, gitu ya. Sayang banget, gitu ya. Nah, itu curhatan saya pribadi, sih, cuy. Ya, <laughs> semoga aja. Keduanya bisa bersatu lagi cuy. Saya itu itu sih doa saya cuy yang terbaik. Okey video selanjutnya judulnya adalah kamu nanya. <laughs> Ini kok malah kayak judul lagu yang ada di TikTok gitu ya? Kamu nanya. Oke okay, langsung aja kita tengok cuy. Orang tanya kita lah. Be bismillah tu benda Kata saya be Bismillah tu Bismillah tu kan benda -be Lebuh be be dia ada dua. Berharap dia ke berharap kosong. Apa be mana? Jawab. Si. Ah ah. Si. Buat mulut sebut bismillah, tu buat apa? Kamu nanya nyer. <Susuk> Alah la ditanya balik. Ya helok <Susuk> ah, kita. Ternyata ustaz tadi memperhatikan tiktok juga ya M samping Benar ternyata ya kamu nanya itu Judulnya itu Okey-okey kita ulang dulu cik Be Yang saya tidak paham ini maksud dari Orang tanya be. kita lah Be bismillah tu be benda Be bis oh huruf awal Bismillah be be ini kan maksudnya maksudnya ejaannya gitu ya be be be kata saya be Bismillah itu Bismillah itu kan be be bener the be dia ada dua be harap huh? dia ke be kosong. kosang mana jawab saya <laughs> <Syek. laughs> Huh? Huh? <laughs> ha? Ha? Syek! Boa tu mu sebut bismillah tu. Boa apa? Kamu nanya eh. Kau nanya balik. <coughs> <coughs> Kau <jasir tak> kita? <coughs> kita ni jahit tak. Muka lagi? ni. Okey, ini mungkin video yang terakhir cuy, karena durasi ya kita enggak, kalau meresapi seperti ini tu enggak usah panjang-panjang cuy ya. Okey, di sini judulnya adalah Momen Pengantin 41. Momen Pengantin 41. Okey, langsung aja kita tengok. 80 hang, pengantin berpeluang masih akan ikhok duduk mana? Laluili tak apa? Kita ingat 80. 90 peluang Pala tu be. Punggung dalam bilik ke Pala tu be. Faham lagi? 90 hang. Millennium 2000, tubuh habis tubuh-tubuh tapi tepi pitu bilik lagi. 2010 sudah duduk depan tok imam. Betul tak? Pengantin perempuan. 2020 atas riba tok imam. Musimnya. Kau dak selawat tak imam? Sallallahu salawat kat imam. Bang. Kau bodoh, kau bodoh, kau bodoh. Hmm. Tunggu tunggu. Gua Tunggu kita ulang dulu cik ya Kok tiba-tiba di atas imam gitu ya Tunggu. Tahun 80-an, pengantin perempuan akan nikah Duduk mana? Dalam bilik Oh ini apa namanya Dari tahun ke tahun gitu ya Cara uh, lamaran gitu Maksudnya pengantin gitu ya Di tahun 80-an Perempuan itu dulunya di dalam bilik saja Belum keluar-keluar ya Benar dikatakan ustaz juga gitu Ustaz Syamsul udah pasal Pernah tengok ini Apa namanya dengar ini cuy kita ingat 80. 90-an kepala ha, tubik. Wah. 90-an kok bisa kepala yang keluar gitu ya. Kepala tubik Punggung dalam bilik ni kepala tubik. Kepala lagi <laughs> 90-an. Milenial 2000 tubik <laughs> habis tubuh, tubuh oh, tapi yeah, tepi tepi yeah. di, di tepi di apa di dekat pintu je bukan eh, apa nama ya? <laughs> bukan langsung gitu ya. Bilik lagi. 2010 Sudah, sudah duduk, duduk di sebelah Depan Tuk Ima Tau nak <laughs> Pengantin perempah 2020 Atas riba Tuk imam. <laughs> <laughs> <laughs> Langsung semua panik gitu ya <laughs> Langsung duduk di atas riba Ini ya riba apa <laughs> <laughs> baru masuk diakal gue cuy, ya. tadi pertama itu agak lalut gitu ya mungkin agak memikirkan hal yang lain atau gimana ya sampai nggak fokus <laughs> kenapa coba kau bodoh sawah tai mak dah, assalamualaikum sawah tai bang kau bodoh kau bodoh kau bodoh nggak nanya Oke okay, sih Oke, cuy, itulah tadi beberapa video animasi. Eh, uh, di sini campur, cuy, ya, ada Ustadz Asar Idrus, ada Ustad, apa Ustad Abdul Somad dengan kumpulan Josan gitu ya. Uh, ini cuy, yang menarik gitu ya. Ustadz ini, cara mencari Ustadz itu yang kelakar-kelakar itu sebenarnya. Didapat dari memang ceritanya nyata ke atau sekedar imajinasi atau gimana sih cuy ya? Tapi kalau di di apa namanya, kalau kita tengok ya se, sejenis animasi seperti ini tuh kayak nggak masuk akal gitu ya. Contoh tadi yang terakhir gitu ya, iman apa namanya, tiba-tiba pengantinya tiba-tiba ada di apa namanya nih, di paha ini. Mungkin begini cuy ya, mungkin ya menurut saya cuy ya, makin kesini tahun itu makin... Uh, makin apa namanya peli gitu ya makin pelik cara pernikahan gitu ya yang dulunya itu memang perempuannya itu di dalam sekarang sudah keluar dan mungkin berlebihan lagi yang Ustadz cakap itu kalau sudah duduk di paha atau imam gitu ya <laughs> oke okay, dan mungkin itu aja cuy uh, kita akan lanjut lagi cuy saya ingin banget melihat bagaimana respon korang tentang video-video seperti ini, apakah ini menarik, kalau menarik bantu support teman kita ini cuy untuk membuat video-video yang baru lagi gitu ya, tentang cara maka Uh, tak, jadi, tak jadi masalah Kalau ustaz siapapun gitu ya Yang pastinya dalam cerita atau dalam animasinya Itu kelakar gitu cuy ya. Orang bisa bantu follow Ada juga ternyata uh, youtube nya cuy Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri Kalau memang suka dengan video ini Jangan lupa di like, di share ke sosial media yang kalian punya Dan yang saya tak paham Silah komentar di bawah Saya Endi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next dan thank you next Bye